Hey guys Sekarang aku ada di stasiun Akihabara Soalnya aku mau beli sesuatu buat Edi Kenapa? Soalnya Edi itu kerjanya banyak Kayak banting tulang Jadi kasih kan? Aku kasih hadiah buat dia Aku mau beli iPhone Yang 14 Pro Warnanya unggul ya Soalnya dia suka unggul yang keren-keren gitu Ayo Jep kita jep Oh, semesta jadi aku udah beli mau lihat jadi iPhone 14 Pro gimana ya mungkin dia berharu gitu ya jadi uh, malam ini aku kasih dia sebagai supplies ya hmm reaksinya gimana ya siap ya, pulang, aku taruh di situ ya. Hmm. di aku sini gimana ya? Hai, kakak Iri chan. Oh. oh, aku pulang. Kakak Icu cucu. Eh, kakak Iri chan? Buset, hari jam hatap ya. Oh kasih ha. <laughs> eh, nggak ada. Payong. payong, enggak pakai payong emang Pakai payong tapi kacamata nih ya? Iya, anginnya kenceng banget Wah, capek sumpah Jumat Gimana hari ini? Capek, hari Jumat harusnya mau ini Rencananya enggak pengen lembur, pengen pulang cepet Oh tapi gitu Kacang Kasihan, setiap hari kayak gini ya? Ya mau gimana, apalagi kan <laughs> Ntar kalau udah punya anak, Tapi kerja semangat ya. Kalau aku nggak semangat, kita makan apa? kalau gitu, Kamu guru kayak pohon tinturan. Jadi, aku kasih hadiah uh, gimana? Tahu nggak ini? Itu beneran? Iya, beneran. Nah, Original loh seriusan? iya dong beneran ini? iya dong gimana rasanya? ini buat aku? iya dong Gua ini kamu ngeprank kayaknya, beneran ini? beneran seriusan? dari dulu kamu pakai HP yang tua kan? udah hmm. udah berapa lama aku aku juga nggak tahu si itu berapa ya itu iPhone sepuluh ini iPhone sepuluh oh gak ini beneran serius iya beneran ini bohongan kali enggak itu original ini kayak yang kemarin ada di TV itu loh yang ada di berita tahunnya iya. isinya ternyata ini apa air botol ya, air enggak bah. ini original aku pesan dulu beneran serius iya aku antri buat kamu ini warna apa ini unggul dua ratus lima puluh enam Giga Enggak kamu seriusan ini Serius? ini ini lo Gak serang... buka flow ini original seratus enam puluh empat ribu delapan ratus aku ingat ini soalnya dari waktu rilis aku oh kamu cekah iya lah ah oh, ya itu mahal lo beneran ini gimana, kamu rasanya gimana rasanya agak bedo lo ini boleh aku buka nih? boleh Enggak seriusan ini ini punya teman kamu kali Enggak. Enggak beneran aku bukan dia. aku. Nggak, aku bukan dia. Dia buka buka. Enggak dalamnya bohongan boongan kali. Enggak, coba coba buka aja. Enggak beneran kamu udah udah bayar kan ya, nenek Udah bayar. Udah bayar semua kan maksudnya. Cuma iya. sisanya aku disuruh bayar. Enggak, enggak kan? semua semua. Bener kan? Iya. Maksudnya cash kan udah dibayar semua kan? Iya. Kamu senang enggak? Iya, dia baru ini, iya Aku buka, buka, buka. buka aja, Enggak serius aku, aku takut di prank sama kamu ini deh. Ini dalamnya beneran kan? Eh, ya, ya, ya, jangan nanya. Ah? Ini HP. wah beneran? Iya, jangan keras-keras. Ini nih stiker kemarin tuh ada katanya bisa beli di internet ini. Ya, Stiker-nya. Soalnya <laughs> ini katanya makanya aku takut dikerjain kamu ini. Enggak, enggak apa-apa. Ini kapa, asli ini, ah? ya? Iya, sudah asli. Aku bukan, ya? Iya. aku ya, bener. buka beneran nih, ya. Ah. Iya, dong. Kan oh, no. Ini beneran kan? Asti, ya. Ah? Jujur. Enggak, enggak mungkin. Jangan kamu. Oh, enggak, kamu tembem tiba-tiba keluarin duit gitu beliin aku gini kayak enggak percaya. aku coba tampar aku, tampar. Ya, <laughs> nah, ini? Iya, iya, buka-buka. Bukannya ya? Iya. Kalau kamu lihat ya dengan mata kamu, ya ini enggak bohong gitu. Enggak, kita buka bareng lah. Nanti tanggung jawabnya berdua kamu oke, buka sama aku. Ini soalnya kan? ini kamu serem nanti aku disuruh bayar lagi okay, satu tiga, du dua huh? yang mana hitungnya oke okay, satu dua tiga ya satu dua, dua okay. tiga satu dua, dua, tiga. dua tiga oh yee, yee, baru buka <laughs> <laughs> ya kan aku ini beneran buka seal baru gitu rasanya yeah, tuh beda yeah, yeah. rasanya tuh lebih berhati kali ini nggak rasanya tuh kalau buka hp baru tuh seal tuh kayaknya beda banget gara-gara kan ya? Iya. Kerenlah ya. Ini berarti sekarang udah jadi bekas nih ya. Iya. Yeah. <laughs> gara-gara kamu. Agak buka ya. Yuk. Yep. Nih nih nih bungkusannya bagus ya boxnya tuh. Iya yeah, dong. Oke. Ya. 3 2 1. Ooh. Oh. Oh, ini warnanya juga ini warna yang eh ini kan ya. Aku pengen ini yang warna purple-nya. Oh, jos banget. Oh, jos banget. Eh. Jos banget. <laughs> Ini enggak bohong kan? Gak bohong nih asli ya tuh beneran. Ini enggak ada chargernya saya. Kamu enggak beliin charger? Charger? Uh, adapter ah, adapternya. Baru oh, baru-baru ini enggak ada charger itu. Iya, Cuma ini aja, kode aja. Nggak sekalian jadi beliin juga? Iya. <tuk> <tuk> Suruh beli sendiri kita. <tuk> Tapi, ya aku ada hadiah. Pasti kamu malu. Apa mau... nih itu? Ini kan, Turin. itu apa? Cover. Oh, aku dibeliin cover juga Iya Ini case maksudnya? Iya, case-nya Kamu suka warna itu kan? Ah, yang warna ini ya? Warna bening ya? Iya, bening Emang aku ah, sukanya yang clear gini? Soalnya kelihatan kan? aku gitu Sekalian beliin ini loh kalau gitu, beliin tempered glass nya Tidin Wah, beda terakhir deh kacak Ternyata... Beneran ya? Iya, beneran. Dia loh. belum dibuka nih ya? Belum, belum. Oh, gimana ya, rasanya? Masih. Hari ini hadiah sempurna kan? Asik, makasih sayang. Iya dong, di sini. Di sini, ini sini. set ini ya? iya satu set Semangat lah, makin semangat aku kerjanya ini kamu. Ya gitu. syukurlah. Oh, gimana gimana? Ini beneran emang aku suka yang bening ini. Coba lihat case aku yang lama ini. Iya coba-coba. Ini warnanya udah berubah saya. Iya, banding. Tuh. Banding oh, <laughs> beda banget. Oh, ini yang murahan juga sih kalau salah. Tapi ini coba liatnya nih. Oh, <laughs> ini juga bisa kan? Tapi ini lebih keras. Tapi bagusan ini kayaknya soalnya Dan, ini dia. Iya. Apa? Di tanamnya ada cushion. Iya, oh, itu ini apa? Suara kamu jatuh, uh, jatuh. Enggak, apa-apa, kan? Enggak rusak gitu. Iya, enggak rusak. Asik ini, aku ini. <laughs> makasih, <sayang>. <tuk> makasih. <tuk> makasih. ya? Makasih. Oh ya, Makasih gitu, sayang, makasih. Gitu. Makasih, makasih. Oh, oh, oh, oh, apa-apa? Uh, uh, kayaknya nggak apa-apa sih ya. Jangan sampai oh, ini, baru ya, beli ini Baru beli lho. oh, Asli ini, iPhone oh, uh, oh, Asli... Sayang, sayang, sayang Sebenarnya aku bikin vlog Gimana? Ya apa-apa bikin -apa, vlog juga Guys, iPhone guys Dikasih istri lagi Aduh... Guys, gimana rasanya? Seneng banget ini Dia kayak gini loh Orang ini yang senang iPhone itu. 14 guys, di tangan, edan eh, ga? Sekarang susah loh biasanya harus ngantri nih kalau beli ini soalnya iya iya harus pesan juga nggak nyangka dan aku dibeliin cash juga ini tapi pokoknya inilah perasaan aku luar biasa ini capek kerja kan Biasalah suami itu emang wajib ini biayain biaya hidup suami apa istri anak gitu ya mm -hmm. tapi aneh aku dikasih surprise sama istri aduh saya makasih banget saya nah nanti ah udah kamu aja apa, apa, apa, Aku pengen ini dulu, enjoy dulu. Ini Ini warnanya, warna kesukaan aku juga. Ini aku belum aktifin loh. Ini boleh aku aktifin ke Boleh, boleh, boleh. Iya, aku bukan ya. Nih, guys, guys, guys, kita buka bareng ya, guys. Ya, tiga, dua, satu, wow ya, joss banget. joss ini. banget ini dua, dua, oh, pika dua, dua, ya. bener dua, ini dua, ya dua, dua, dua, kegedean guys. Ini jari aku segini loh. Iya. Oh ini dua, dua, dua, nih. dua, iPhone. Wah, keren, Joss ini. Bentar, kalau bentar, di, bentar. Kalau kamu pakai kayak gini, wah, keren. koreng. ini kayaknya dibego-begoin sama dia ini. Kenapa? Oh, <laughs> ya, hey, guys, kita nyalain bareng gimana? Oke, okay, oke. Okay. Coba yuk. 3, 2, 1. Ini ada baterai. Oh. <laughs> Udah nyala, guys. JJ. Enggak ada baterainya, sayang. <gasps> Woo, hello. hello, hello, hello, Konnichiwa, Konnichiwa. Ah. jadi surprise aku, bagus banget ya, yay. Yeah. Perasaan kita itu loh pas bener-bener uh, dikasih. Barang yang bener-bener pengen kita milikin ya sama istri mm -hmm. tercinta tuh perasaannya tuh luar biasa beda Walaupun kita punya duit sendiri, bisa kita beli sendiri Ya itu perasaannya masih beda dibandingkan dikasih surprise gitu Itu luar biasa, sumpah serius Yeay. Aku padahal, makasih banget ini guys Makasih sih buat sayang ya Iya ya yeah, yeah. Makin cinta Buat yeah. Bayi aku juga ya, buat bayi aku ini Makasih ya, udah yeah. nemenin mama beli ini ya beliin iphone buat papa, makasih ya iya yey yey yey thank you for watching, always be smart bye bye, bye, -bye. Hmm. bikin suami senang ya kamu lagi sibuk ya jangan diajak ngomong sayang soalnya ini nanti debunya tempel kalau mau tempel, jaga nafas ya kalau kamu nafas, ada ludan ya oh ngajak ribut serius, pas banget ya. Iya dong. Soalnya ini buat tempat bulan. Uh, oh. gimana? Mantap sih. Mantap ya. Gimana? Pas aku pegang begini. Oh, keren.